Wa ashadu an ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa anna muhammadan wa Ya amanu Wa la illa wa antum muslimun Ya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 Wa dalala, wa Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat Hadirin dan hadirat wa fillah, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengadakan kegiatan yang mulia ini, kegiatan yang di dalamnya kita saling mengingatkan dalam kebenaran, di dalamnya kita mengingatkan diri kepada negeri akhirat, kegiatan yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, ini merupakan nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menjaga nikmat ini, dan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita tambahan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, sebagaimana Allah janjikan lain syakar tunghulahazi dan akhwati fillah. tidak lupa selawat dan salam, semoga selalu terlimpahkan." Kepada Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita kagumi dan sangat kita junjung tinggi. Nabi Agung Muhammad SAW, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian, a'azzani wa iyyakum. Tema kita pada kesempatan kali ini, akan membahas tentang sifat puasa Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita bahas tema ini? Karena sebentar lagi kita akan kedatangan tamu istimewa. Tamu istimewa itu adalah bulan Ramadan, bulan puasa. Ini adalah tamu istimewa jemaah sekalian rahimah Makanya kita perlu persiapan untuk menyambutnya. Kenapa bulan Ramadan kita katakan sebagai tamu istimewa? Karena bulan itu memang bulan yang paling diistimewakan oleh Allah. Dia disebut oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebagai sayyidush syuhur. Pemimpinnya bulan. Bulan yang paling tinggi kedudukannya Itulah bulan Ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala di bulan ini Menurunkan Al-Quran Dari awal sampai akhir Yaitu di malam Laylatul Qadar Sebagaimana Allah firmankan Inna anzalnahu fi Laylatul Qadar Sesudahnya. Kami telah menurunkan Al-Quran Di malam berniatul Qadar Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala Memilih malam ini Sebagai Waktu diturunkannya Kitab yang paling istimewa ini Kecuali karena Malam itu malam yang istimewa Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala Memilih bulan Ramadan Senangnya bulan turunnya Al-Quran kecuali karena bulan ini bulan istimewa, syahrul ramadhanan al-ladhi inzilah Al-Quran. Bulan Ramadhan bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Allah di ayat ini ingin memberikan penjelasan kepada kita tentang keutamaan bulan ini dengan menyebutkan bahawa ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Bulan Ramadan bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa di bulan itu semua pintu surga dibuka dan semua pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati bulan ini. Hal ini tidak terjadi di bulan-bulan yang lain. Makanya, di bulan Ramadan, cuaca sepanas apapun tetap terasa dingin, terasa sejuk. Maksudnya, sejuk, keadaan jiwa kita tetap sejuk. Jemaah bukan cuacanya jadi mendung terus, jiwa kita tetap sejuk karena ada pengaruh. Dari surga syurga yang dibuka pintu-pintunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan, termasuk keistimewaannya setan-setan yang menjadi musuh bebuyutan kita, mereka dikekang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang bertanya Ustaz Di bulan Ramadan Kenapa masih ada orang yang melakukan kemaksiatan? Katanya saya tanya di belenggu. Di bulan Ramadan Kenapa masih ada yang kesurupan Katanya saya tanya di belenggu Coba sekalian Rahimani Warahmatullah Kita harus memahami bahwa yang menjadikan manusia melakukan kemaksiatan bukan hanya setan bisa jadi dirinya itu setan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat An-Nas minan jinnati wan nas ada setan dari golongan manusia. Bisa jadi yang bermaksiat itu tergolong setan. Setan dari jenis manusia. Di sana ada hawa nafsu. Tanpa ada setan pun, hawa nafsu ini selalu mengajak manusia kepada kemaksiatan. Kemudian jawaban yang ketiga jemaah sekalian, Allahumma nikmatullah. Sebab manusia masih ada yang bermaksiat di bulan Ramadan karena Rasulullah SAW. mengatakan setannya di gelunggu, bukan di penjara bukan juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dilembut. Kalau dilembut bu berarti masih ada kemampuan untuk mengganggu, tapi kemampuannya sudah lemah. Jadi di bulan Ramadan setan dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa semangat beribadah di bulan itu. Kita bisa rasakan ya Kita bisa rasakan dengan sangat-sangat Beda sekali rasanya Puasa di bulan Ramadan dengan puasa di bulan lain Ringan mana? Ringan puasa di bulan Ramadan Kau muslimin Banyak dari mereka yang bisa sukses puasa di bulan Ramadan Tapi di bulan lain Sulit Di bulan lain sulit Di bulan Ramadan Kita terasa ringan Di bulan lain terasa berat Membaca Al-Quran Di bulan Ramadan Masya Allah Kita bisa semangat membaca Di bulan lain sulit Berat Di bulan Ramadan kita bisa Hatam sampai tiga kali Sampai lima kali Di bulan lain sulit karena di bulan itu syaitan Dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jemaah di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala Membuka lebar pintu Maghfirah Pintu ampunan Seakan-akan Dibuka semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya jemaah sekalian rahman, Banyak sekali hal-hal Yang menjadikan seseorang Diampuni di bulan Ramadan. Manqam Ramadhan imanan wa min Barang Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan karena dorongan keimanan dan dorongan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosanya yang telah lalu semuanya diampuni oleh Allah. Ini puasa. Amalan lain. Manqam Ramadhan imanan wa hti lahu firalahu mataqaddam min Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan dari awal sampai akhir maksudnya karena dorongan keimanan dan dorongan ingin mendapatkan pahala dari Allah ikhlas dia maka dosa-dosanya yang telah lalu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ketiga, Sholat malam di malam Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man qama lailatul qadri Imanan Wahdi Sabah, wafirlahmu, maka min meminta, "Siapa yang solat malam di malam Lailatul Qadar saja?" Karena dorongan keimanan dan dorongan ingin mendapatkan pahala dari Allah, dosa-dosanya yang telah lalu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malam di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya banyak hamba yang Allah bebaskan dari neraka. Tidak mungkin Allah membebaskan mereka dari neraka, kecuali setelah mengampuni dosa-dosanya. Dan itu terjadi setiap malam di bulan Ramadan. Jemaah sekalian, rahimani, karena banyaknya. Pintu-pintu ampunan yang Allah buka di bulan Ramadan ini Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan Radima'an Sungguh celaka Seorang yang datang bulan Ramadan Kemudian bulan Ramadan tersebut pergi Dan dia dalam keadaan belum diampuni oleh Allah SWT Taala Kenapa? karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah banyak sekali membuka pintu-pintu tampan, -pintu tapi ternyata orang tersebut tidak mendapatkannya juga. ini menunjukkan bahwa orang ini benar-benar celaka. makanya jemaah sekalian Insyaallah mari kita bersiap-siap untuk menyambut Bulan Ramadan yang akan datang ini, mudah-mudahan Allah masih memberikan kita umur panjang, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik untuk mengisi bulan Ramadan tersebut dengan amal-amal ketaatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melipatgandakan pahalanya. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Jangan sekalian rahimani orang termasuk di antara keistimewaan bulan Ramadan. Bahawa bulan ini merupakan bulan yang dipenuhi dengan keberkahan Kata sahabat Abu Hurairah Radiyallahu ta'ala anhu Ketika datang bulan Ramadhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya Qadija akumum ramadhan syahrul mubarak Rasulullah membuka kabar gembira tersebut dengan mengatakan telah datang kepada kalian wahai para sahabatku bulan Ramadan bulan yang dipenuhi dengan keberkahan Termasuk di antara keberkahan bulan Ramadan adalah bahwa amalan-amalan yang dilakukan di dalamnya akan dilipatgandakan datang oleh Allah SWT wa taala Walaupun kita tidak tahu Berapa kelipatannya Tapi pada ulama menyebutkan demikian Beramal di bulan Ramadan Pahalanya dilipat gendakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan puncaknya Di malam Lailatul Qadar Yang Allah katakan Lailatul Qadar khair Min alfi syahr satu malam Satu malam Lebih baik dari Berapa? Seribu bulan Seribu bulan ini kalau kita jadikan Menjadi tahun berapa tahun? Berapa tahun? Delapan puluh tiga tahun lebih Siapa yang umurnya? Sudah delapan puluh tiga Ada yang umurnya? Sudah delapan puluh tiga Subhanallah, Ini kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk umat ini Kalau kita bisa menghidupkan Satu malam itu Seakan-akan kita beribadah Selama 83 tahun Tanpa tidur Tanpa makan, tanpa apa-apa Ibadah terus Makanya jaman sekalian Rasulullah s.a.w Dahulu sampai Benar-benar iktikaf Siang malam di masjid Tidak keluar kecuali untuk kebutuhan yang penting Untuk mengejar bulan, Untuk mengejar malam tersebut Malam Qadar. 83 tahun beribadah cuman. Kita beribadah Satu jam saja untuk salat rawil Susahnya minta Berat Apalagi kalau imamnya suaranya Suaranya Tidak enak Apalagi kalau imamnya suaranya berat, salah-salah. Jadi sangat berat sholatnya. Satu jam kali Bahkan ada yang sholatnya hanya tujuh menit. Tapi sholatnya tidak sah ya. Yang tujuh menit itu saya katakan tidak sah. Dan semua ulama akan mengatakan seperti itu. Sholat 23 rakaat tujuh menit. Jemaah sekalian Bahkan kalau kita hitung-hitung cara kelipatan malam, kalau dibandingkan malam Lailatul Qadar dengan malam yang lainnya, bandingannya berapa? Malam Lailatul Qadar apabila dibandingkan dengan malam yang lainnya, bandingannya berapa? Satu malam banding enam ribu malam, enam ribu malam. Itu saja. Satu malam sama dengan seribu bulan. Satu bulan itu ada siang, ada malam. Coba kita jadikan malam semuanya berarti menjadi dua ribu bulan. Satu bulan itu ada tiga puluh hari, dua ribu kali tiga puluh berat, enam puluh ribu malam. Satu malam di malam, mereka qadar sama dengan enam puluh ribu malam. Selain malam laylatul qadr Luar biasa memang Jangan sampai bulan yang seperti ini Kita anggap biasa Para sahabat Nabi Muhammad SAW dulu sangat mengagungkannya Makanya Mereka ya Sangat semangat Untuk beribadah Di 10 hari Terakhir bulan Ramadhan terutama di malam-malamnya. Baik, rahimah, Ini mukaddimah dari sifat puasa Ramadhan Nabi Muhammad SAW. Kita harus bersiap-siap menyambut bulan ini diantaranya dengan ini bagaimana kita berpuasa. Jangan sampai kita berpuasa, tapi yang kita dapatkan hanya lapar dan bahagia. Sebagaimana Rasulullah Alaihi Wasallam dahulu pernah bersabda, Rubba rahim ini, hukum rahim ini, hukum rahim ini, Betapa rahim orang yang berpuasa, tapi bagian dari puasanya hanya lapar dan dahaga. Jadi sampai kita memiliki orang-orang yang seperti itu, kita harus ilmuilah dahulu puasa kita. Puasa harus sesuai dengan tuntunan. Makanya semangatlah untuk menuntut ilmu tentang puasa. Bagaimana Rasulullah dahulu berpuasa. Di internet, alhamdulillah sudah banyak kajian tentang yang akan kita bahas ini. Banyak. Tulis saja sifat kuasa Nabi. Di YouTube akan muncul banyak ustadz-ustadz yang sangat mempunyai ilmunya yang membicarakan tentang tema kita. sekalian sebelum kita memasuki pembahasan tentang. Puasa sifat puasa Ramadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada baiknya kita mengetahui apa hakikat puasa. Apa hakikat puasa? Hakikat puasa adalah beribadah kepada Allah. Dengan menahan diri dari makan dan minum dan semua yang membatalkan puasa mulai terbitnya fajar sadiq sampai terbenam matahari inilah kita puasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menahan diri dari makan dan minum dan semua yang membatalkan puasa Dimulai dari terbitnya Fajar Sadiq Sampai terbenamnya matahari Kalau kita sudah mengetahui hakikat puasa Maka kita akan semakin mudah untuk Mengetahui perincian-perincian puasa Janganlah sekalian Rahimani Warahmatullahi Masalah yang paling pertama atau poin yang pertama yang sangat penting untuk ketahui untuk kita ketahui adalah bagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan masuknya bulan Ramadan. Untuk memulai puasa. dahulu pernah bersabda, "Su Wa'afdil liru'yadih Fa'in ghubbiya iddata sya'bana kalian Ketika kalian melihat Sudah melihat Hilal Bulan Ramadhan dan akhirilah puasa kalian ketika kalian sudah melihat hilal bulan Syawal maka apabila pandangan kalian terhalangi tidak bisa melihat hilal terhalang terhalangi oleh apapun bisa mendung bisa kabut bisa debu dan yang lain, kalau pandangan kalian terhalangnya sesuatu, maka sempurnakan kan bilangan syakban menjadi 30 hari. Simple sekali jemaah, inilah Islam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Nahim ummatul ummiyah, la nasih, wa la naktu." Kita itu umat yang ummi Kita tidak menulis Kita tidak juga berhitung Apa maksudnya? Apakah berarti Rasulullah SAW tidak menghitung? Apakah berarti semua umat Muhammad Dianjurkan untuk tidak menulis Dianjurkan untuk tidak bisa berhitung Tidak demikian Maksudnya adalah bahwa agama Islam ini bisa dipraktekkan oleh orang yang sangat awam sekalipun, Orang ummi bisa mempraktekkan agama Islam Orang yang tidak bisa baca tulis Tidak bisa hitung ya Dia bisa mempraktekkan agama Islam Islam mudah Menentukan hilal Kapan bulan Ramadan masuk? Tinggal lihat saja. Apakah ada hilal ataukah tidak ada? Kalau ada puasa besok. Kalau tidak ada besok berarti masih tanggal 30. Baik tidak adanya karena kita tidak bisa melihat, karena dihalangi sesuatu atau tidak adanya memang belum ada hilal itu sama saja. Berarti besok masih tanggal 30 Syaban. Sangat simpel. Kalau Islam sudah memudahkan, maka jangan mempersulit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu melakukannya seperti itu. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi dahulu juga melakukannya seperti itu. Bahkan terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perbedaan hasil perbedaan hasil ada orang yang datang dari Syam ke Madinah ternyata hasil rupiahnya berbeda ada yang lebih cepat daripada yang lain tapi tidak masalah seperti ini tidak ada masalah yang penting kita mengikuti Tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu rukyatul hilal. Kemudian ketika kita sudah masuk ke bulan Ramadan Jemaah sekalian rahimah maka untuk berpuasa kita harus niat dari malam. Niat puasa harus dari malam. Niat puasa Ramadhan harus dari malam hari, malam batasnya sampai kapan? Sampai terbitnya fajar sadik. Jadi, jangan sampai sudah terbit fajar sadik, kita belum niat untuk puasa Ramadan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qabla al Siapapun yang tidak berniat puasa sebelum fajar sadik terbit, maka tidak ada puasa baginya. Tidak ada puasa baginya. Ini menunjukkan bahwa puasa yang wajib ya, seperti puasa Ramadan, maka harus niatnya dimulai dari malam hari. Adapun puasa sunnah, ya, ada dalil yang menunjukkan bahwa niatnya bisa dimulai dari tengah hari. Ada hadis khusus yang menjelaskan masalah itu karena dahulu Rasulullah SAW pernah datang ke rumahnya di pagi hari sudah pagi bertanya, adakah makanan di rumah? keluarga beliau menjawab, tidak ada kemudian Rasulullah SAW mengatakan ini kalau begitu, saya puasa kalau begitu, saya puasa ini menunjukkan bahwa kalau ada makanan, Rasulullah SAW akan makan, -makan. Tapi karena tidak ada makanan Rasulullah niatkan untuk berpuasa Ini dalil khusus Yang mengeluarkan Puasa sunnah dari dalil umum tadi Falasia malah Berarti Yang puasa-puasa sunnah Boleh diniatkan dari Tengah hari Jawah sekali Niat puasa Itu di hati Rasulullah s.a.w. dahulu tidak pernah melafalkan niat puasanya karena memang niat itu amalan khusus untuk hati dan itulah yang diwajibkan Rasulullah tidak pernah melafalkan niat hadirkan dalam hati kita bahwa besok kita puasa ramadan Besok kita puasa Ramadan. Dan jemaah sekalian, bagaimana Puasa Ramadan harus diniatkan setiap malam. Ini pendapat yang paling kuat dan paling hati-hati. Jangan mengatakan saya puasa Ramadan untuk sebulan ke depan. Saya niat puasa Ramadan untuk 30 hari ke depan. Kenapa jemaah? Karena puasa 30 hari itu Terpisah-pisah Kita misah Puasa pertama dengan puasa kedua Dengan berbuka Sehingga puasa di hari pertama Sudah selesai Di hari kedua Kita mulai niat lagi Mulai lagi puasanya harus dengan niat lagi Tidak cukup niat yang kemarin Ini pendapat yang paling kuat Dan lebih hati-hati Karena memang ada ulama yang mengatakan bahwa puasa Ramadan itu cukup sekali niat di awal. Saya niat puasa 30 hari di bulan Ramadan ini sudah cukup. Ada yang mengatakan demikian. Bahkan ada madhab yang mengatakan tidak perlu niat. mereka mengatakan Allah kan sudah tahu kalau itu bulan Ramadan. Allah sudah tahu kalau itu bulan Ramadan Saya kalau puasa di situ ya sudah, maksudnya puasa bulan Ramadan tidak, tidak perlu. Namun coba sekaranglah hukum? Pendapat-pendapat yang seperti ini ya dalilnya kurang kuat, ya dan kita dalam masalah-masalah yang seperti ini harusnya memilih yang lebih hati-hati dan, dan dalilnya lebih kuat. Allah ta''ala Jadi setiap malam. Bulan Ramadan kita hadirkan niat di dalam hati bahwa kita besok puasa Ramadan. Sebelum masuk fajar sadik, kita disunahkan untuk apa? Sahur. Sahur itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka usahakan untuk sahur. Walaupun kita merasa kuat, saya nggak usah sahur kuat. Saya kalau sahur muntah Ustaz. Ada orang-orang yang tidak terbiasa puasa Untuk mengganti makannya Di waktu yang lain Dia tak berat Jemaah usahakan tetap sahur Walaupun keadaan kita seperti itu Walaupun hanya dengan meneguk air Sahurlah dengan air itu. Karena kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tasaharu Faizin barakah. Kita ingin dapat berkah tidak? Kalau kita ingin dapat ber berkah sahurlah. Rasulullah mengatakan sahurlah kalian karena ada keberkahan dalam sahur itu. Dalam hadits yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tak walau bijarad min Sahurlah kalian walaupun hanya dengan seteguk air. Sahurlah kalian walaupun hanya dengan seteguk air untuk mendapatkan keberkahan dari sahur. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inna Allah Azza wa Jalla wa malaikatuhu yusalluna alal mutasahhirin Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Bersolawat Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bersahur Siapa yang tidak ingin Mendapatkan selawatnya Allah dan para malaikatnya Apa maksudnya selawat dari Allah? Maksud selawat dari Allah adalah pujian Allah memuji muji orang yang Melakukan sahur Apa maksud salawat dari para malaikat Maksudnya adalah doa kebaikan Para malaikat Mendoakan kebaikan Untuk orang-orang yang Sahur Siapa yang tidak, di, tidak ingin Didoakan oleh ustad Padahal ustad itu jauh Di bawah malaikat Kita Seringkali mengharapkan doakan ustad Doakan ustad kalau kita ingin seperti itu Ada yang lebih dari itu? sahur Dengan kita Menjalankan Ibadah sahur Kita mendapatkan doa-doa kebaikan dari Satu malaikat Rasulullah mengatakan semua malaikat Sangat jelas sekali rahimah, rahimah. Sahur yang paling afdal Adalah dengan makanya segera sediakan kurma sebelum masuk bulan Ramadan ya saya bukan penjual kurma ya, dan tidak boleh berjualan di masjid tapi ini untuk menjalankan sunnah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun penjualnya beli dari dia, untuk menjalankan sunnah ini rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ni'ma sahur sahurnya seorang mukmin yang paling baik itu kurma ya kurma itu bukan rutop ada kurma ada rutop ya kurma itu yang sudah kering sedangkan rutop yang masih basah ya tapi biasanya jarang di Indonesia tapi adanya ada yang masih warnanya kuning dan masih kelihatan seger, itu namanya rutop itu sunahnya ketika buka ya, disunahkan berbuka dengan rutop kurma yang masih di awal-awal kematangannya kalau tamar itu kurma yang sudah kering ya sudah mengering Jemaat sekalian wa warahmatullah. Termasuk di antara sunnah dalam sahur sebagaimana dituntunkan oleh Nabi dan beliau contohkan adalah mengakhirkannya, mengakhirkan sahur hingga mendekati terbitnya fajar sadik, mendekati datangnya waktu subuh. Perkirakan saja kita sahur berapa menit? Kalau kira-kira sahurnya kita 10 menit, maka berusaha untuk sahur di 10 menit terakhir malam itu. 10 menit sebelum mat, masuk waktu subuh. Kalau sahur kita 10 menit ya, kalau sahurnya lebih panjang dari itu, maka kita harus menyediakan waktu yang lebih panjang. Inilah Muhammad Sallallahu Alaihi Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sahel. Ibn Saad. Ini perbuatan beliau, beliau seorang sahabat Beliau mengatakan fi ahli aku dahulu sahur bersama keluargaku kemudian setelah itu aku berjalan cepat untuk mendapati sholat fajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa beliau mengakhirkan sahur sampai beliau harus cepat-cepat ke masjid setelah sahurnya agar bisa sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jadi sahabat Anas Ibn Malik disebutkan Anna Allah wa zaid ibn thabit tassahara sungguh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Zaid Ibn Thabit Pernah sahur bersama Setelah keduanya Selesai dari sahurnya Maka Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Berdiri untuk menjalankan sholat Maksudnya Sholat yang Dilakukan ketika waktu subuh sudah masuk Anas, maka kami pun mengatakan kepada sahabat Anas Wa berapa jarak antara sahur keduanya dengan salat keduanya salalat subuh kal maka sahabat Anas Ibn Malik mengatakan takadri ma'ya prajuluh ayat. Itu seperti waktu yang dihabiskan oleh seseorang membaca 50 ayat. Seperti seseorang membaca 50 ayat. Satu ayat itu berapa? Satu ayat itu sekitar Kalau di mushaf Madinah ya Sekitar 3 per 4 baris Satu ayat itu Sekitar 3 per 4 baris Kalau kita membaca 3 per 4 baris dari Musaf Madinah, Waktu yang kita gunakan untuk itu Ya itulah sekitar satu ayat Dalam perkiraan orang-orang di zaman dahulu lima puluh ayat kali tiga per empat berapa halaman? satu halaman lima belas baris kira-kira hampir tiga halaman hampir Tiga Inilah jawabah sekalian rahimah, rahimah, Jarak antara Selesai sahurnya Rasulullah SAW ketika itu Dengan solatnya beliau Dan ini jarak yang sedikit Menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ketika itu benar-benar Mengakhirkan sahurnya dan Kenyataan yang ada di zaman ini Banyak orang-orang yang salah memahami Imsat Banyak orang yang salah memahami apa? Imsat Imsat itu 10 menit Sebelum Waktu subuh Tiba 10 menit sebelum waktu subuh Tiba Insak itu sebenarnya Pengingat saja Bahwa 10 menit lagi subuh Jangan dianggap sebagai Batas akhir sahur kita Jangan dianggap sebagai Batas akhir sahur kita Silahkan ada pengumuman insak Tapi jangan anggap itu sebagai Batas akhir sahur kita Itu pengingat saja 10 menit lagi subuh maka yang masih sahur segera segera bersiap-siap yang belum sahur cepat-cepat kalau kita jadikan imsak ini sebagai batas akhir sahur kita kita malah kurang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad Allahu Akbar. Silahkan ditanyakan kepada Ahli Falat apa maksud imsak? Kapan imsak itu? Mereka akan mengatakan imsak itu 10 menit sebelum waktu subuh tiba. Dan, dan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat al baqarah mengatakan: Waktu washrabu hatta yadabilladlamul khaytul abyadu min khaytul aswadu min al fajr. Makan dan minum kalian Sampai jelas Sampai jelas untuk kalian Fajar sodiqnya Sampai jelas Untuk kalian Garis Fajar sodiq itu Garis tipis Fajar sodiq Kalau sudah jelas Itulah waktu masuknya subuh Dan Allah katakan makan dan minum Sampai batas itu bukan sampai batas imsad 10 menit sebelum masuknya waktu fajar ya, maka pahami imsad dengan baik imsad itu bukan akhir waktu sahur tapi itu hanya pengingat saja bahwa waktu subuh akan segera datang bagi yang masih sahur ya diperkirakan masih lama ya, harus hati-hati segera akhiri, ya sampai fajar, sadik benar-benar datang yang belum, ya maka harus mempercepatnya baik yang berikutnya jemaah sekalian rahimah rahimah, setelah masuk waktu subuh Rasulullah SAW salat bersama kaum muslimin dan berpuasa dengan sebaik-baiknya. Berpuasa dengan sebaik-baiknya. Bagaimana berpuasa dengan sebaik-baiknya? Berpuasa dengan sebaik-baiknya adalah berpuasa dengan ikhlas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjalankan kewajiban-kewajibannya dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Itulah puasa yang sebaik-baiknya. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai jamaah sekalian rahimah dan di saat bulan Ramadan kita malah malas ke masjid karena lapar. Jangan sampai seperti itu. Karena solat berjamaah di masjid bagi laki-laki yang balik yang tidak ada uzur. Itu wajib, wajib lakukan yang wajib, lakukan yang wajib dengan sebaik-baiknya. Kemudian tambahi dengan sunnah-sunnah. Dan -sunnah. sunnah ini, contohnya apa? Ustaz? Membaca Al-Quran, banyak-banyak membaca Al-Quran. Contohnya apalagi ustaz Zikir kepada Allah Apapun bentuk zikirnya Memperbanyak salawat Memperbanyak istighfar Memperbanyak Al-Kalimah Al-Tayyibah Subhanallah wa Alhamdulillah La ilaha illallah wa Akbar Memperbanyak Membajak Astaghfirullah wa Atubu ilaih Istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Memperbanyak tahlil la ilaha illallah bukan tahlilan tapi tahlil bacaan la ilaha illallah termasuk di antara sunah yang sangat ditekankan di bulan Ramadan adalah bersedekah Jemaah sekalian, Rahimah dan Rahmatullah, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Disebutkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah Taala, anhuman, bahawa orang yang paling dermawan adalah Nabi kita Muhammad SAW dan kedermawanan beliau benar-benar memuncak di bulan Ramadhan, sampai-sampai di ibaratkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kedermawanannya itu seperti atau bahkan lebih dari angin yang dilepas angin yang ber berhembus kencang karena tidak ada penghalang. Fala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadu menarik musalah. Ini kata Sahabat Imam Abbas radhiyallahu benar benar bernar bernasrullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu lebih bernawan daripada angin yang berhembus kencang. Subhanallah. Jemaah sekalian rahimah Kalau ingin bersedekah besar besaran maka rencanakan dari sekarang rencana dari sekarang sedekah besar-besaran di bulan Ramadan bukan untuk saya bukan untuk orang lain untuk kita sendiri untuk yang bersedekah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedekah itu tidak menghilangkan harta sedekah itu tidak menghilangkan harta makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang mengatakan Harta seorang hamba itu Kemungkinannya hanya tiga Yang pertama Harta yang dia makan Dan akhirnya habis Yang kedua Harta yang dia pakai Dan akhirnya rusak Yang ketiga apa Harta yang diinfatkan Dan itulah yang tersimpan Itulah yang tersimpan Tersimpan untuk siapa, untuk dia. Makanya, kita bersedekah itu bukan untuk siapa-siapa. Yang paling pertama kali mendapatkan manfaat sedekah kita adalah kita sendiri. Di dalam Al-Quran, banyak ayat yang maknanya seperti ayat ini: "Menangilah, salihan, fali, nafsih." Barang siapa yang melakukan amal saleh Untuk dirinya sendiri Bukan untuk yang lain Ya memang ada manfaatnya untuk yang lain Tapi yang memanfaatkan Atau yang mendapatkan manfaat pertama kali adalah Dirinya sendiri Apalagi jemaah sekalian Bahaya warahmatullah Sepuluh hari terakhir bulan Ramadan Berusahalah untuk bersedekah Di setiap malam Akhir bulan Ramadan Malam 21, malam 22, malam 23, setiap malam berusaha untuk sedekah. Agar kita bisa memastikan diri telah bersedekah di malam Lailatul Qadar. Yang saya katakan tadi, satu malam lebih baik daripada berapa? puluh ribu malam. Lebih baik bukan sama. Lebih baik daripada puluh ribu malam Kemudian diantara Amalan Yang juga Sangat Tinggi kedudukannya Sangat besar pahalanya Untuk kita ya, Amalan memberi Makanan untuk berbuka dan memberikan iftar. Dan alhamdulillah sekarang banyak lembaga yang menampung dana untuk iftar ini. Antum bisa bayangkan jemaah Kalau kita memberikan iftar kepada satu orang, kita mendapatkan pahala puasa seperti pahalanya dia. Dan puasa di bulan Ramadan itu puasa wajib. Pahalanya sangat agung Maka memberikan iftar kepada orang yang puasa Ramadan Pahalanya sangat agung Kita kalau puasa Kita ingin dapat pahala puasa Ramadan satu hari Kita harus puasa dari mulai Terbitnya fajar sadik Sampai terbenamnya matahari Dengan memberi iftar Sebentar dapat kita Dengan memberikan makan berbuka hanya sebentar kita dapat pahala puasa Ramadhan seperti pahala puasa Ramadhan orang lain kemudian termasuk di antara amalan yang sangat-sangat penting bagi kita di bulan Ramadhan adalah banyak berdoa karena doa di bulan Ramadhan itu apa jemaah Mustajab. Di itu Kata Rasulullah SAW Ini tentang puasa secara umum Ada tiga doa Yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di antara doa tersebut Adalah Doanya orang yang puasa Sampai dia berbuka Doanya orang yang puasa Sampai berbuka maka, gunakan waktu ini untuk banyak berdoa, terutama ketika akan berbuka. Ya. Jangan, ya, tapi tidak salah juga. Ya. Ada Jangan. orang yang berdoanya setelah berbuka, tidak salah. Tapi lebih afdalnya sebelum berbuka, sebelum masuk waktu magrib karena ketika itu dekat dengan waktu berbuka Dan dia masih berpuasa Sehingga lebih mustajab Daripada berdoa setelah masuknya waktu maghrib Ya ini sebagaimana disebutkan oleh sebagian sebagian ulama Jadi doanya ketika kita masih berpuasa Karena masuk dalam hadis tadi Doa yang tidak ditolak oleh Allah diantaranya adalah Doanya orang yang berpuasa Sampai dia berbuka Kemudian jemaah sekalian Rahimah Muhammad Ketika berbuka Maka berbukalah Dengan menjalankan Sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Berdoa dulu Sebelum berbuka Doa berbuka Sama dengan doa makan yang lain dengan membaca tasmiyah Bismillah ada pun doa Allahumma laka suntu wabika amantu dan seterusnya ya maka doa ini secara sanat lemah secara sanat lemah silahkan diteliti sanatnya dan sudah banyak ulama hadis yang menjelaskan tentang kelemahan sanat doa ini, maka sebaiknya diganti dengan tasmiyah Bismillah kemudian makan. Setelah kerongkongan basah, urat-urat nabi basah dengan makanan dan minuman kita membaca ketika itu dzal wabtul ladil aruq wasabatul ajr Allah artinya apa? Telah hilang. dan telah lahir dan urat-urat nadi telah basah dan pahala Insya'Allah Allah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa taala maksudnya kita mendapatkan pahala Insya'Allah Allah jadi sebelum makan jangan membaca doa ini Walaupun ada yang mengatakan demikian, tapi waktunya tidak pas. Karena sebelum makan dahaga masih ada. Sebelum makan, urat-urat nadi masih kering. Maka tidak cocok. Sebelum makan, membaca basmiah, bismillah. Makan, minum ketika sudah basah baru membaca dan berdoa sekarang dahaga sudah hilang Wabtallatil aurur Kurat-uratnya ditelah basah Wathabatil ajru insyaallah Dan insyaallah pahala puasa Sudah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di antara sunnah berbuka jamaah sekalian Rahimani wa rahimakumullah Adalah gerakan Berbuka Segerakan berbuka Jamin ditunda-tunda ada orang zaman Askalan Rahimani Orhemah Kulma yang menunda-nunda berbuka karena alasan hati-hati, padahal sudah benar. Agar bisa jadi orang yang aneh ini salah, hati yang khumer. Saya lebih memilih yang seperti ini: zaman Sekalian Rahimani Orhemah Kulma marah, kurang afdal. Yang afdal ketika tahu sudah masuk waktu Maghrib, langsung makan. Subhanallah, para sahabat di zaman dahulu Mereka sangat semangat Sekali untuk menyegerakan Berbuka puasa Sampai-sampai di zamannya Sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala Pernah terjadi Ketika itu mendung Dan para sahabat melira Matahari sudah terbenam Karena waktu itu tidak ada jam Belum ada jam Mereka karena mendung, mengira sudah maghrib. Akhirnya mereka berbuka, segera berbuka. Qadarullah Allah, masya Allah, hilang, mataharinya kelihatan. Pernah terjadi zaman sahabat Umar ibnu Khattab radhiyallahu yang bisa kita ambil pelajaran dari sini bahwa mereka benar-benar semangat untuk menyegerakan berbuka puasa. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, gimana kalau seperti ini? Apakah puasanya batal? Jawabannya tidak. Kenapa dikatakan tidak batal? Karena mereka mengira waktu maghrib sudah masuk. Mereka mengira al-dzannul ghalib itu cukup untuk menetapkan hukum syariah. Al-dzannul ghalib maksudnya adalah asumsi yang kuat. Persangkaan yang kuat itu sudah cukup untuk menetapkan hukum syariat masuknya waktu maghrib itu hukum syariat dan dengan persangkaan yang kuat dengan asumsi yang kuat sudah cukup dan ketika itu para sahabat Nabi Muhammad SAW Wasallam punya asumsi yang kuat bahwa waktu maghrib sudah masuk sehingga ketika ini salah ya dia diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaih Salam junaḥun fil kata Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada dosa bagi kalian pada hal hal yang kalian salah di dalamnya, salah maksudnya tidak sengaja dan sahabat umat dan para sahabat ketika itu mereka tidak sengaja berbuka sebelum maksudnya waktu maghrib. Maka yang seperti itu tidak ada tidak ada masalah tapi yang jelas ketika Terlihat kembali matahari seperti itu harus meninggalkan makan dan minum lagi. Ya tidak boleh diteruskan, ya tidak boleh diteruskan karena sekarang persangkaannya jelas-jelas salah. Maka harus kembali ke hukum. Tidak bolehnya makan dan minum sampai matahari benar-benar terbenam. Jawaban sekali lagi, termasuk di antara sunnah berbuka. Sebagaimana dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah Berbuka dengan rutop Dan ini berat di negara kita ya. Yang paling afdal dengan rutob rutop itu sebagaimana saya sebutkan tadi Kurma yang sudah matang Di awal-awal eh, Ada yang lembek lembek Sedikit-sedikit Biasanya warnanya masih ini. Ya, Ada yang warnanya masih merah, ada yang warnanya masih kuning, ya ada yang warnanya masih masih merah. Tapi, tapi sudah ada yang lembek-lembek di sebagian korma tersebut, sering disebut sebagai itu yang disebut sebagai ruto korma biasa. Ini yang paling afdal tapi ini sulit ya, lumayan sulit di negara kita. Ada kalau kita cari ada. Tapi untuk semua orang Hal itu berat Kalau tidak ada rupa ini Maka tamar Tamar yang saya katakan tadi Kurma yang sudah mengering Kalau tidak ada tamur juga Maka dengan air Paling tidak berbuka dengan air Dalam sebuah riwayat disebutkan Karena Rasulullah Alaihi Wasallam yufdiru ala rutobat. dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berbuka dengan rutab-rutab. Biasa berbuka dengan rutab-rutab. Fa in lam fa'ala rutobat Kalau tidak ada rutab, kalau tidak ada rutab, maka dulu berbuka dengan tamrat. Kurma perma yang sudah mulai mengering fa illa takun hasa hasawatim Kalau tidak ada, kalau tamar juga tidak ada, kurma yang sudah mengering itu juga tidak ada, maka beliau meneguh air beberapa teguh, ya beliau minum saja. Ini hmm, lebih baik cuma, Ustaz. Kalau adanya nasi, gimana? Ya sudah makan nasi, Bapak. Dan bukan berarti, ya, kalau kita disunahkan, makan kerutong atau makan damar, berarti kita disunahkan untuk minum minuman yang manis. Kesimpulan seperti ini kurang kuat kesimpulan seperti ini kurang kuat. Karena bisa jadi ada perbedaan antara minuman yang manis dengan rotok dengan kurma yang sudah kering. Dan secara kebakteran pun ada bedanya antara minuman yang manis dengan rubah atau dengan kurma yang kering. Minuman yang manis bisa menimbulkan mudarat ya. Bisa membahayakan. Ketika diminum langsung di awal buka. Walaupun ya mudaratnya tidak besar ya, tapi itu merugikan kesehatan, ya sebaiknya tidak seperti itu. Kalau minum minum minuman yang tawar itu lebih menyehatkan kemudian setelah berbuka jangan lupa sholat maghrib secara berjamaah ya sholat lima waktu lakukan secara berjamaah subuh berjamaah jangan alasan sahur kemudian akhirnya meninggalkan jamaah salat subuh. Jangan alasan puasa panas-panas kemudian meninggalkan jamaah salat duhur Begitu pula salat asar. Jangan alasan lemas sudah di akhir hari malas ke masjid. Itu kewajiban jamaah. Semakin berat, semakin berat juga pahalanya. Magrib Jangan jadikan berbuka sebagai alasan untuk meninggalkan solat berjamaah di masjid Hidupkan malam dengan solat malam dan membaca Al-Quran Ya ketika sudah solat maghrib, memasuki malam hari Rasulullah SAW dahulu menghidupkan malam bulan Ramadhan dengan membaca Al-Qur'an dan salat malam. Bahkan jemaah sekalian beriman kepada Allah. Setiap malam bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyai oleh Malaikat Jibril. Disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala setiap malam. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Malaikat Jibril? Alaihisalam, berendah roh Al-Quran bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam setiap malam. Libur seperti itu. Makanya, kita katakan, manfaatkan sebaik-baiknya malam-malam bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Malaikat Jibril. Hai kemudian sholat malam iya setiap malam bulan Ramadhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat malam dahulu pernah beliau di malam pertama sholat sholat di masjid beliau tidak ngajak para sahabat yang untuk sholat bersama beliau tapi para sahabat semangat mereka sholat malam bersama Rasulullah SAW di masjid di malam kedua dia salat sholat malam maksudnya sholat rawih, ya sholat malam yang kita kenal sekarang sholat rawih itu. Sholat malam di masjid Nabawi, para sahabat berkumpul lagi semakin banyak, lebih banyak dari yang kemarin. Padahal Rasulullah SAW tidak ngajak bareng-bareng. Di malam ketiga Rasulullah tidak keluar. Akhirnya para sahabat bertanya-tanya Rasulullah SAW. Kenapa engkau tadi malam tidak keluar? Beliau mengatakan sebenarnya aku sholat malam, tapi aku tidak keluar, karena kalau aku sholat malam keluar bersama kalian, aku khawatir nantinya akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau diwajibkan mungkin saja kalian tidak mampu, ya. Mungkin saja kalian tidak mampu Akhirnya Rasulullah SAW Kalau sholat malam Itu selalu di rumahnya Kapan mulai sholat terawih dilakukan di masjid secara berjamaah lagi? Di zamannya sahabat Siapa yang tahu? Sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala Zamannya Sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beliau memilih Ubay bin Ka'ab. Ya, memilih sahabat Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam kaum muslimin. Asalnya beliau melihat kaum muslimin itu sholat malam berpencar sendiri-sendiri di masjid. Akhirnya beliau berinisiatif daripada sendiri-sendiri seperti ini, menjadikan satu, menjadi satu imam. Dan terjadilah Sunnah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yaitu salat tarawih secara berjamaah dari awal malam Ramadan sampai akhir Ramadan dan kita sudah diberikan pesan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaikum besunnat sunnahku, tuntunanku dan juga tuntunan para khulafa ar setelahku. Yang terakhir poin yang ke-10. Ya. Tidak usah di nomor ya, nomor saya juga mungkin salah. Poin yang terakhir, ketika sudah masuk atau ketika akan masuk malam ke-21, berusahalah untuk iktikaf. ya Iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, atau paling tidak 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kalau yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah etikaf Di 10 hari terakhir bulan Ramadan Beliau benar-benar fokus di masjid Dan beliau Tidak pernah tinggalkan sunnah ini Selama hidup beliau Ya, Ketika sudah disyariatkan eh, Puasa Ramadan Ketika puasa Ramadan Sudah diwajibkan beliau tidak pernah Meninggalkan etikaf Di 10 hari Terakhir bulan Ramadan Bahkan di akhir hayat beliau, beliau etikaf sampai 20 hari. Tahun terakhir, beliau etikaf sampai 20 hari. Berarti mulai malam 11 sampai hari atau malam bulan syawal. <tuh> ya Ini menunjukkan ya bahwa etika di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa kebaikannya dan sangat besar manfaatnya bagi bagi kita ya. maka jemaah sekalian bersemangatlah untuk mengikuti sunnah sunnah nabi Muhammad sallallahu ya. alaihi wasallam terus berusaha terus berusaha kalau tidak bisa yang lebih baik ambil yang setelahnya tidak bisa yang setelahnya ambil yang setelahnya, setelahnya lagi fattakullah amastata'atuh Bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sekuat tenaga ke Baik, ini yang bisa saya sampaikan Dalam majelis ini mudah-mudahan bermanfaat Dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan taufiknya kepada kita semuanya Untuk bisa dengan baik dan mudah Mengamalkan semua ilmu yang sampai kepada kita Dan menyebarkannya kepada orang lain Amin, amin, ya Allah, amin warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammadin wa ala wa sahbihi wa bi ada yang Agak maju karena saya tidak dengar Iya, <tuh> tanyaan yang bagus. Jazakumullah khairan. Bagaimana kalau kita lupa, tidak niat dari malam, apakah puasanya sah? jawabannya tidak sah. Kan lupa, ustaz, Iya lupa. Pengaruh lupanya itu pada tidak ada dosa baginya untuk tidak berpuasa. Pengaruh lupanya di situ. Tapi karena dia tidak niat, ya. maka amalan puasanya tetap kita katakan tidak sah. Hanya saja jemaah bisa jadi sebenarnya seseorang sudah ada keinginan di hati, tapi dia tidak sebut sebagai niat. Contohnya bagaimana? Orang sudah sadar dia di bulan Ramadan. Dan sebelum subuh dia ber, dia bersahur, ya, dia melakukan ibadah sahur. Dia tidak ada niat khusus dalam hatinya bahwa besok akan puasa Ramadan. Kemudian setelah itu dia <tuh> Di pagi hari Dia ingat Atau menganggap bahwa malamnya tidak Atau belum niat puasa Kita katakan sebenarnya orang ini Sudah punya niat di hatinya untuk puasa Tapi apa Dia tidak menganggapnya sebagai niat. Karena dalam persepsi dia Dalam anggapan dia Niat itu harus Misalnya Berupa ucapan, ada yang beranggapan niat itu harus konsentrasi, menghadirkan perasaan dalam hati dengan konsentrasi. Ya, tidak harus seperti itu. Ketika ada kehendak untuk berpuasa di esok harinya, maka dia berarti sudah berniat, dan kenyataan seseorang melakukan sahur. Itu tanda bahwa ada niat di dalam hati Untuk puasa Ramadan di pagi harinya Baik Kemudian pertanyaan yang kedua Tentang Mandi berkali-kali Untuk menghilangkan Lapar Atau menghilangkan Dahaga yang terasa dia mandi berulang-ulang Apakah boleh? Karena setelah mandi biasanya Rasanya enak badan Lebih kuat, lebih seger Jawabannya boleh-boleh saja Selama tidak minum air ya. Ya. Tidak ada masalah Jangan dibuka e, Mulutnya Biar cipratan-cipratan air masuk ya Tapi jaga mulutnya <tuh> Atau berkumur-kumur, kemudian tidak dikeluarkan lagi kalau seperti itu berarti puasanya batal ya kalau hanya misalnya membasahi tubuhnya hmm. dalam waktu yang lama sehingga tubuhnya menjadi dingin kemudian terasa segar kembali tidak ada masalah atau misalnya punya kolam renang, akhirnya dia berenang sampai akhirnya Menjadi segar kembali Seperti itu tidak ada masalah sama sekali Allah Ta'ala alam okay. Yang ingin bertanya Langsung ke dekat mic ya Biar tidak kelamaan Ya, tentang perbedaan persepsi kapan fajar sadiq terbit Ada isu yang sangat santer Dan ini juga sangat kuat ya Bahwa Jadwal waktu sholat subuh Yang resmi dari pemerintah terlalu cepat dua derajat karena menggunakan derajat 20 di bawah ufuk ya jadi derajat lingkaran itu 360 ya. di jadwal resmi yang sekarang ya itu memakai derajat 20 di bawah ufuk jadi ketika matahari di siku 20 derajat di bawah ufuk itu Ketika itulah dianggap Telah terbit Fajar Sati Secara bukti lapangan Derajat ini atau standar derajat ini lemah Dan ternyata memang sampai sekarang Ketika ditanya mana bukti lapangannya Tidak ada yang bisa mendatangkan bukti lapangan bahwa Di derajat itu Sudah terlihat Fajar Sati yang ada yang dijelaskan hanya teori-teori Teorinya seperti ini Tapi secara lapangan Tidak bisa dibuktikan Bahkan dengan kamera-kamera Di tempat-tempat yang masih sangat gelap Belum terlihat Garis tipis putih itu Yang disebut Dalam bahasa Al-Quran Al-Khaytul Abiyadu Ada benang putih Benang putihnya fajar Itu bahasa Al-Quran Benang putihnya fajar Berarti fajar sodik itu pertama kali muncul Itu nyelirik ya Putih nyelirik di ufuk Putih tipis Seperti benang Di derajat 20 ini Belum ada belum ada bukti lapangan Adapun pun derajat 18 18 di bawah ufuk berarti lebih ke atas lagi ada selisih dua derajat ini sudah banyak bukti lapangannya sudah dibuktikan di Indonesia di beberapa tempat ketika derajatnya sudah 18 di bawah ufuk ada benang putih itu di negara Saudi juga ada tim riset yang meneliti sampai setahun yang dibentuk oleh Syah bin Bas rahimahullah ta'ala ketika ada isu ini, bahwa jadwal sholat subuh itu terlalu cepat sampai 20 menit. Tim itu menjelaskan bahwa jadwal yang ada sudah benar tapi di Saudi pakainya derajat 18. Sehingga jemaah sekalian bagaimana warahmatullah. Anak sendiri lebih menguatkan ke derajat 18 ini Ini juga yang dipakai oleh ormas Muhammadiyah saat ini Setelah asalnya pakai 20 Mereka ngoreksi sekarang jadi 18 Ini juga yang sekarang dipakai di negara Malaysia Mereka koreksi Asalnya apa? Asalnya ikut Indonesia 20 Mereka koreksi Sekarang menjadi derajat 18 Perbedaan 10 derajat ini Kira-kira 8 menit Ya Kira-kira 8 menit Kalau pakai derajat dan 20 Lebih cepat 20 menit eh, Lebih cepat 8 menit Kalau pakai derajat 18 Maka lebih lambat 8 menit Itu kira-kira ya. Bagaimana Ustaz kita menghadapi Kenyataan seperti ini di lapangan Anak menyarankannya Untuk masalah puasa Ikut saja Ikut saja kalender atau jadwalnya pemerintah ikut saja jadwalnya pemerintah dalam masalah puasa tidak apa-apa pakai derajat 80 tapi untuk sholat subuh maka ikut yang 18 yaitu 8 menit setelah jadwal resmi dari pemerintah untuk kehati-hatian dalam dua amalan ibadah ini kita hati-hati dalam masalah puasa kita hati-hati dalam masalah sholatnya ya. yang saat ini itu yang bisa kita lakukan untuk hati-hati karena kalau kita pakai derajat yang 20 kecepatan 8 menit kemudian kita sholat ketika itu ada kemungkinan sholat kita di luar waktu maka sebaiknya dihindari makanya jarak antara azan dan iqamah kalau bisa di waktu subuh lebih dipanjangkan Ya, lebih mempanjangkan minimal 10 menit Minimal 10 menit Jangan adhan langsung komat ya. alam. Mudah-mudahan Mudah-mudahan pemerintah Bisa mengoreksi ya, Mengoreksi jadwal tersebut Dan itu tidak menunjukkan bahwa Jadwal yang lama Itu bisa dipastikan Kesalahannya dan menentukan jadwal yang lama itu berdosa tidak tidak bisa dikatakan seperti itu karena jadwal yang lama itu juga ya dari hasil ijtihad ulama-ulama sebelumnya tapi sekarang karena keadaan sudah berubah harusnya standar itu bisa bisa diubah menjadi lebih lebih akurat lagi baik karena waktu salat zuhur sudah tiba ya. Maka mohon maaf ya Kita sampai di sini dahulu Ya mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk berkumpul lagi dalam kajian-kajian ilmu yang seperti ini Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menentukan kita semuanya Di atas sungahnya, di atas hidayah yang lurus Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menjemput ajal kita dan dengan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang bahagia, orang-orang yang mulia di dunia ini hingga di surga firdosnya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Shallallahu wasallam wa Nabi Muhammadin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi bi ihsan ilayhi wa alamin.